serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Sebelumnya kungka pertama persahabat ya kita lihat di sini ada yang spesial banget ya ketiga, tentunya live Instagram dari Maesso Ima. Ini lagi viral banget persahabat ya, banyak sekali netizen yang bertanya persahabat ya, yang ingin mendapat tanggapan dari Maesso soal di yang menikah sih persahabat ya di awal tahun dan langsung dipatahkan aja persahabat ya, karena Maesso Ima itu sudah tahu. Bahwa Dede Lesti dan kakak Bilar itu menikah di awal tahun Masya luar biasa, the best, Pak Esau Ima Senang memberikan tentunya persahabat ya Kebahagiaan dan selalu support Dede Lesti dan kakak Bilar Unggahan tersebut diripos kembali oleh akun HP Gentang Kota Sultan Banyak sekali tanggapan juga dalam postingan tersebut ada komentar dari akun kaalatifa2019 Tampol nggak tuh yang nanya banget ke mae wow. <laughs> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun nabila.az123 Kita doain leslar semoga sehat terus selalu diberikan kesabaran Ngadepin neti netizen yang kerjaannya cuma jelek-jelekin Kita harus jadi akar yang kuat Buat mereka semangat guys Padahal aku sendiri lagi nyesek banget Lihat komenan orang-orang berasa anak-anak aku yang dihina, ya, itu persahabatnya. Tentu kita sebagai fans senjati tetap kompak dan solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Kabar berikutnya ini adalah vitamin bahagian keterapatan persahabat ya kita lihat aja, masya Allah diunggah di Dede Lesti baru saja persahabat, Ya Memposting sebuah postingan Papa Cimori nih wah wow, sepertinya baru pulang dari syuting ya Terlihat sangat lelah Tentu pastinya bersahabat ya Di samping ada DDLST Kejor yang selalu memberikan kebahagiaan Pasti lelah Abang Bilar hilang banget ya Ketika DDLST selalu memberikan kebahagiaan Dan mudah-mudahan mereka juga selalu memberikan kesehatan Mungkin tersebut repost kembali juga oleh HP Kentang Kota Sultan Persahabat Ya ada tanggapan juga dari Para fans salah satunya dari akun Lesti Putri Rana Baru pulang kayaknya Papa Cimori Katanya itu persahabat ya doakan saja Mudah-mudahan mereka Selalu dilindungi dan Selalu diberikan kebahagiaan Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik Selanjutnya tetap stay itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak Ketinggalan informasi menarik terbaru Selanjutnya